Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berdiri di Indonesia. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah yang berhasil dikuasai kerajaan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini kecuali Sunda. Pendiri sekaligus raja pertama Majapahit adalah Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan ini pada 1293. Sedangkan puncak kejayaan Majapahit berlangsung pada masa pemerintahan hayam buruk yaitu 1350, sampai 1389. Dengan didampingi Gajah Mada sebagai patihnya. Karena kebesaran dan luasnya wilayah kekuasaan, Kerajaan Majapahit menyimpan banyak peninggalan yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Salah satunya berupa candi. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kerajaan Majapahit kini masih terus diteliti oleh sejumlah arkeolog dan ilmuwan. Jejak sejarah yang bisa dilihat salah satunya ada di Kecamatan Trowulan Mojokerto. Disebut-sebut sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit, candi Tikus ditemukan di Dukuh Dinuk, Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Bila pada umumnya candi muncul di atas permukaan tanah, berbeda dengan candi satu ini, candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Awalnya sejumlah warga merasa terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian sehingga hasil tani menurun drastis. Hingga pada tahun 1914, Bupati Mojokerto R.A. Kromojoyo Adinigoro pada saat itu memerintahkan apara desa untuk membabat habis tikus yang ada. Pada saat pengejaran tikus, apara desa melihat tikus-tikus masuk pada lubang di dalam gundukan tanah. Karena ingin memberantas semua tikus, Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tersebut juga dibongkar dan ditemukanlah sebuah candi yang dinamakan Candi Tikus. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Di dalam kitab Negara Kartagama, Prapancha mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat petirtaan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Denah bangunan candi yang terbuat dari bahan batu bata merah ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 22,50 x 22,50 meter persegi dan memiliki ketinggian sekitar 5,20 meter dari dasar kolam sampai pada ketinggian permukaan tanah di sekitarnya. Dasar kolam berada di bawah permukaan tanah dikelilingi tembok yang disusun berteras-teras. Teras-teras tersebut disusun kembali ke dalam semakin turun. Tangga masuk terdapat pada sisi utara. Pada bagian dasar kolam ada sebuah fondasi yang terlihat menempel pada dinding kolam sisi timur.